Nah, bang Pak Ing, yang lain pajak kemana nih? Tahu nih, ya saya mau ke rumah kau. Gue mah, bila-bilain gak mandi, dia sampai cepat. Pantasan gue ya. Bener banget. Eh, udah pada kumpul nih? Eh, bang yang marcoja, rumahnya bang. Aduh, di Jaro. gue kira udah pada kumpul. Ya, sangat tuh gue ta. Pak Ing, tutup sana. Aman saja gue, bang. Kau bantah aja lo Ya udah, gue telepon aja ya. Jangan jangan, takut pada Allah. Sana. Ah, gua mulu yang disuruh. Ah, gua mulu yang disuruh. Kat ya ah, aja ya, Ah, Gua udah pengada, ah. Halo, Jarro. Di mana lo? Di Tengendang Marco Markoto di pos. Jarra, tahana. Eh, Bang Marco. Eh, Jarro, Bang mau mana? Pak Ing, tadi sinapon gua, terus ngetel kemana lagi Tuh kemana lagi tuh anak, suruh nyariin dan lo malah hilang Duh bisa kesiangan nih bang Tuh, dijaga aja ngetiasinya Taruna susul tuh tau Susul kemana lagi bang Semua aja gue yang mikir Lepon aja sama rohnya Pak Ing lo mana? Oh lagi nyantai Lagi nyantai katanya Samperin sana Iya, buat samperin Bawang putih, si Sharona, sosok si di parih, ya. Jangan, itu Sharona. Jangan gua, Bang. Yang si ngasih Sharona tinggal di binarnya menimbang waktu yang susul. Eh. Ah, oh, Pak I udah di juga. Si Sharona lagi nyantai juga. Agen Sharona yang pangkat kasat orang ada di lima di sana. Oh gitu. Sudah, uh. sini sama gua. Halo, sarona. Saya di sini disuruh pulang. Injil malah itu kan di lautnya. Damar, Marco marah marah mulu Yuk, yuk, yuk! Oke, oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Nih, nanti oke. Oke, oke, marah Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke, oke, di ah, mana si Jago? Lagi ngambil dompet Bang Aduh Kau amat Aduh, gue dulu ya, kalian jari kemana-mana Iya Bang Tadi kalian di mana? Dua pohon Kayaknya enak, yaudah yuk Yuk Wih, si Jago? Apa Bang? Gari mana lo? Habis ngambil dompet tadi Ah, tungguin dulu ya Bang Lakar aja kemana nih? Gak tahu. Kayak lagi pada nongol. Usul aja yuk. Yuk. Lagian lagi pada ngapain? Kaki santai sate aja bang. Diaruh mana bang? Bisa tinggal di sana. Udah yelah. Aku macet. Iya. Kita ayo. Dijaruh mana nih? Gak bang. Astaga, ketinggalan, gimana mana ya? Ayo nah, ya tinggal aja lah, ya udah, nggak nyala loh? Apa baru kamu nggak? Nggak deh. Staker, gajian. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. aja Hahaha. Hahaha. I'm over there.